¿Está bien? Yeah! apa ini kanan ada lagi 2 4 ada lagi lo betul enggak siap siap rena sama Kinanti udah ini oh itu 天哪